Nah, ini mengaji pembangunan rata perjalanan sebagai oh, rentan aja ya, baru ke Tantan. Rentan. Oke. Nggak ternyata. Percetakan bakal calon anggota DPRD, penduduknya berdua DPD, pertandingan klub provinsi Jawa Barat. Nah, sudah mungkin aja, itu sudah Ini untuk penomoran nanti. Oh, penomoran. Ya. Penomoran itu ditunjuk apa di kayak digoncang goncang itu? Nah. Atau langsung dari atas. Nanti kan dilihat dari apa nah. si calegnya nah, ini. Potensialnya seperti apa, nanti dilihat dari situ Oh gitu Ya, abang kan potensial nih Bisa oh. saja kan dapat nomornya Satu, dua, tiga, empat, misalnya gitu Enggak ada nomor setengah ya Iya, nomor, nomor lima sampai enggak ya. Gak mau bilang ya. dari nomor lima sampai ke. Itu pengaruh, nomor orang yang dipengaruhi kok? Dari sisi fisiologis Orang baca itu pasti dari atas Oh Jadi, kan dilihat kan dari atas Yang otomatis kan kebawah nggak kelihatan Misalkan abang nomor tiga, masih kelihatan tapi ah, ketika Abang ada nomor paling bawah, orang udah malas baca, itu ngeliatnya. Nanti ah, si psikologis, dari visual kan seperti itu. Oh, berarti gunung orang gitu ya. Ini. Nanti itu mana nah, sih, uh, Bapilu, biasanya Abang langsung ke Bapilu. Bapilu kabupaten apa provinsi? Kabupaten. Oh, iya, iya, iya. Saya <lain> kira buat kayak ambil nomor gitu. Enggak. Uh, Apalagi, sudah bakal calon anggota DPR RI, DPRD, krunya 16000000-an Bersedia tidak, 10000000-an, terpilih gila, terbukti melakukan pelanggaran, kampanye yang diatur an 2000 jaringan 2000-an, 2000-an, 2000-an, 2000-an, 2000-an, 2000 segala macam Kan 2000 harus, harus tertib eh, administrasi itu ketika abang dana kampanye. Dana kampanye. Kalau tidak ada dana kampanye? Ya, harus ada. Masak masak seorang caleg tidak ada kampanye kan gitu? Contoh kecil gini, ketika abang banyak bendera, hmm. banyak banner, tapi tidak ada laporan kan? Pengawas juga bingung. Ini dari mana dananya? Kan gitu. Kalau dikasih orang, nggak apa-apa. Yang penting masuk ke saya. Enggak contoh gini nih. tiba-tiba ngiring banner. Nih. Nih, eh hey, dipasang lah, dipasang ya nanti abang tinggal konfirmasi ke saya nanti nanti ya itulah dibuatkan nanti gue uh, tansi ini belinya kapan ini apa gitu aja oh gitu ya hmm. karena saya ini pasti banyak yang ngasih modal nekat tidak ada uang satu rupiah pun maju di caleg nih gimana hmm. kenapa nyuruh 90 saya <laughs> yang pertama pas siap nggak adanya bener-beneranya siap kalau siap? Kok gede siap untuk Cikarang Barat sama Cibitung? Siap? Nah, ada juga. Kalau saya butuh kaos-kaos, ada yang mau bantu gak? Ada gini-gini gitu doang. Tapi nambah semangat aja. Ah, iya, nambah semangat. Kalau saya itu modal kena nekat doang. Nah, Apalagi gitu kan? Nah, orang-orang Cikarang Barat, Cibitung, ngomongnya nggak mau sampai itu tuh. Si itu, mari si ban mantan pac nya Cikarang Barat ya dia kenal ya, saya iya oh ini mah bagus ini abang saya ini semua orang itu kenal sama saya makanya saya udah bilang saya maju cari tidak ada uang tidak ada yang namanya sembako-sembako mau pilih apa enggak oh. <tuk> yang penting tugas saya kalau lolos ada kota-ada poloto tim itu anggaran ribu-ribu sekalian saya gak mau main-main demi rakyat iya ya kan kalau gini-gini aja yes ngapain jadi anggota di saya? Ayang ngikutin alur. Ayang ngikutin kalau di situ bisa nyaliat. Uh. Ini kok ada ada suap ini ada korupsi. Terus saya diam. Lah bahasa, jurang kau atau nggak usah jadi anggota dewan. Diam aja di rumah. Lah lewat di rumah saya jadi content creator. Sudah selesai keluar-keluar, ya kan? Di parlemen jalanan. <laughs> jadi kita mau mati semua. Untuk apa kita dapat duit-duit yang bukan hak kita? Ya, ujim, ujim, ujim. mati gitu masuk dalam kubur makan tuang uang yang eh ngambil orang makan tuh kalau saya nggak mau nah, begitu begitulah kita, kita tadi ya kan itu ya, karena memang saya kemarin tidak tahu kan luar organisasi oh, organisasi nanti kan bisa justru nanti di apa di silonnya nanti kirimin ke saya aja tentang segala macam hmm di organisasi di TNI. Nanti saya yang upload di sana di Silon ini mah hanya untuk apa? eh visitnya. Nanti kalau di Silon itu eh yang report apa pengalaman panorama organisasi di TNI dari apa sih macam-macam itu soal sebagai apa? Oh, riwayat hidup. Heeh, riwayat hidup. nanti saya dimasukin di di Silon. Silat all life aja ya. Ah, riwayat ini riwayatnya dia. Pakai tahun-tahun enggak? Iya, pakai tahun-tahun. Misalnya jadi ketua partai dari tahun berapa sampai tahun berapa periodenya? nya ah. Terus di TNI dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu aja. Oh iya. Kita hmm. setelah tangan sini ya. Iya. Kedua organisasi, partai Demokrasi. Baru kali ini yang masuk partai. Kalau saya kemarin ini, yaudahlah saya isi dulu ini. Ya. Ini untuk paktanya itu berita harus Pas kata tangannya Ini nanti yang lain berarti foto, di foto. oh mikirin foto itu, foto yang kemarin. foto kan? fisiknya, foto fisiknya. yang berarti apa udah so, empat kali, empat kali empat kali berapa sepuluh, yang pakai ini 10, yang pakai sepuluh. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. <laughs> Ini matra juga, sama sepuluh. Hmm. Tapi saya udah isi, ada tiga nanti untuk yang tujuhnya ke makairo, ke satu, satu berapa? Ini udah ribu, dua ribu lagi? Apalagi tidak salah, Apa saya tulis saja ya, eh tulis saja dulu. Kemarin itu man, ada, kertas. ada, ada, ada, ya. sudah ada, sd ada, ada, hmm. ya kan di SMP udah ada di sini SMA saya kirim ke kampung untuk legalisir. legalisir. oh nggak usah jauh-jauh sini aja legalisir bisa di mana di taman di Grand Wisata legalisir ke SMA SMA ah, dari jauh-jauh saya lupa kemarin saya sama saya kan di sana. Iya nggak apa bahkan ini kan terluas ya bisa ah itu kan online kan saya lupa ngomong kemarin saya pas nanya online gimana maksudnya? Iya kan nah sekarang online semua jadi nggak cek dimanapun bisa untuk legalisir. Saya kemarin Pak Mustaqim sekolah di Jawa, jadi saya legalisir di situ. Saya tanya ijazah ke Abang boleh dikirim berarti. Ya, sudah. iya kan saya waktu tanya itu batasnya sampai kapan sih? Uh, ini masih kita, lama ya? Masih, uh, masih, masih lama. Bulan-bulan Juni uh, lah ya. Mei. Kayak itu Mei. Mei kita sudah daftar ke. Tunggu aja nanti makasih dulu lah di Kirgistan juga. Iya. Biar tanda tangan mantang guru rakyat. Kan? tahu iya ini ya. ini kan gitu jadi begini dari saya ini tidak terpikirkan maju caleg hmm. ya kan cuma karena desakan dari teman-teman terus ya saya juga diarahkanlah oleh kayak wasit ya sudah ya, oh, ya, ya. Bah, saya mikir saya ini tidak ada duit Bekik orang banyak yang itu, gitu. nah, kayak saya sebagai peta, Dari Barisapan sampai meroket Kemarin di eh, saya waktu umum dari lawat, -pap -pap -pap hmm. itu terumum relawat untuk Pak Prabowo. Itu barisapan sampai meroket. Hmm. Nah sekarang sudah geser ke Pak Anies sendiri Jadi saya ketua umumnya. Namanya itu relawannya Ica Indonesia Cinta Anies Rachmat. Nah, bahkan dulu itu relawan itu, klien saya ribu itu mencoblos partai-partai pendukung, eh, koalisi pendukung presiden, presiden banyak itu dulu. Nah, sekarang makanya itu banyak yang terlalu sama saya. Cuman saya bingung caranya kayak gimana, ya udah saya coba ini kan hmm. lah. Bendera Partai Demokrasi saya minta sama kalian hmm. Ya kan Baju dikasih sama kalian hmm. Jadi dikasih Kalau enggak saya enggak akan punya itu Tapi alhamdulillah ya Alhamdulillah nah, ya Makanya saya bilang Kalau saya ini menjadi anggota dewan hmm. Ya, mau maaf lah Rekan-rekan anggota dewan lain Kalau berbeda pikiran kita nantinya hmm. Yang jelas saya tidak akan makan Uang rakyat satu rupiah sama waktu saya jadi tentara AA, BB Ini saya terapkan di dunia Walaupun katanya politik itu begini, begini, begini Tapi kalau sudah berbicara rakyat Apalagi di sini ada fakta integritas bisa lihat hmm. Nih, Ada fakta integritasnya partai demokrat hmm. Ah Ini ya Misalnya ini hmm. Hidup rakyat yang masih miskin Tertinggal dan belum sejahtera Melalui berbagai kebijakan program aksi Dalam langkah yang nyata berbicara masalah bereskini, demokrat kan? iya jadi kalau saya misalnya ini tadi insya Allah, kalau saya jadi anggota dewan hmm. oh jangan sampai anggaran-anggaran buat -anggaran rakyat itu ada yang sudah satu rupiah pun kupiralkan kupiralkan lewat Youtube, lewat TikTok ini anggaran rakyat, jangan dipotong eh, iya. masakan beribuan yang nonton tadi Ah, setuju gak tadi? Eh, setuju lah hmm. itu saja saya, semangat saya begitu ada jalanan rakyat yang harusnya satu kilo tobalnya dua puluh senti misalnya ya harus segitu. Jangan dipotong-potong misalkan ada hanya sepuluh sentimeter. Iya jangan tarik tobalnya dua puluh senti jadi sepuluh. Sepuluh. Terus petnya juga dikurangi. Petnya yang, yang harusnya campuran Aisnya, itu satu. Satu banding satu. Satu banding satu jadi satu banding sepuluh. <laughs> Kok rusak itu hancur. Saya tidak akan begitu nanti. Kalau itu terjadi, kupiralkan anggota DPR yang piralkan, enggak usah raya. Jadi dari sekarang, saya pahit ngomongnya nih. Siapapun, saya pahit. Jadi kalau mau milih saya, silakan. Tidak mau milih, silakan. Karena ini iya, akan saya lakukan. Eh, bagaimana tadi? Sip ya. Mantap, Bang. rezeki raja lah. Insya Allah, ketika kita berjuang untuk uh, rakyat, insya ya. Allah, banyak dua di sana. Iya. Karena gini, kayak Pak Susi, Pak SBY itu suka banyak berubah rakyat mulai honorer naik pegawai honorer guru Ya kan ada yang bilang, dan ini saya mau langsung di sini. Itu bagaimana kan di Hambalang, partai Demokrat banyak korupsi. Eh kalian kawan. Di sinilah Pak SBY menunjukkan kualitasnya tegas kepada siapapun termasuk kepada kadernya. Siapapun yang korupsi harus dihukum dan itu Pak SBY lakukan. Pak SB tidak akan melindungi kadernya, kader-kadernya yang korupsi. Maka si kayak di Candi Hambalang yang sering bilang Candi Hambalang, Candi Hambalang, jawab sekarang, ya itu orang-orang itu sudah dipenjara. Pak SBY tidak mau melindungi masalah korupsi itu oknum bukan partainya kawan berbicara partai politik, semua hampir semua partai politik hampir semua di dalamnya ada oknum-oknum korupsi apa yang dilakukan oleh partai itu adalah hukum orang-orang korupsi bukan partainya ini diingatkan kepada kalian saya di Demokrat kawan ayo sahabat seluruh Indonesia luar negeri bersama saya besarkan partai ini terakhir saya terpilih atau tidak terpilih itu urusan seribu yang penting perjuangan jangan berhenti Gak, Salam perubahan. Anies Rahayu memimpin 2024. Hans. Demokrat siap lagi. Demokrat jaya. Demokrat jaya. Ahaye, Presiden, Presiden. mantap.